Okay. Assalamualaikum, so, Waalaikumsalam ini. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, gue lagi ada di Ruang Siar Media ini, dan bakal ngebahas soal esport, esport persahabatan dari dan tim ngebahas kemarin iya. antara tim antara PNS, tim PNS tim melawan kecot. tim kecot, kecot. Kemarin udah ketemu dan kali ini kita mau kita mau bincang-bincang review pertandingan hmm. kemarin. Yo iya. Karena kemarin tuh terjadi pertandingan persahabatan. Mungkin nggak ada siaran langsungnya karena TV digital hmm. lagi mengalami error. Karena satelit pada jatuh ya. Dan sebelumnya gue mau kenalin dulu di sebelah kanan gue, Kapten PNS nama saya Prijal Saputra sebelah kiri gue. Kita dari tim Kecot perwakilan tanpa ketua. Iya. <laughs> yeah. gimana mau Sampai maju lakukan, ya? tim Kecot hmm. ketua aja nggak punya. Kita sih enggak perlu ketua, gitu nah. udah pada tua. <laughs> <laughs> <laughs> iya juga ya. <laughs> Gua kepikiran Tembaren, gue. Pertandingan ini yang menangin siapa? Terus Chang, kita kita ngebahas dari basicnya dulu. Jelas PNS, aduh. Yeah, kemarin Jipos itu dasar dari mana nama Jipos gitu kan? dari dari awal dulu perkenalan tim kita gitu. Oke, okay, kenalin okay. dulu nih yeah. dari... Kita dari tim kecot. Kak itu kita ambil dari bahasa Inggris dan Sanskerta. Oh, yeah. iya. Aduh. Kak Atas itu kalau Inggrisnya cool karena cool. emang orang-orang kita tuh timnya cool- cool yeah. Btw. ya. Adem -adem. Btw. ya adem -adem. Btw, keren. Cool itu kan masih dingin C, ya. Cek, iya, Cek. Lo jadi K dah. Karena Jawa sang sekerta. Udah, udah lu lihat tim kecot sama <laughs> Iya, kita gitu, Jawa sang sekerta. Kan ada tuh tulisan di mobil, "P. Iya, iya, iya. Strip Cool." Kan pakai K itu kan, Iyi, aduh, cool ya. K itu ya, boleh K Ya, salah satunya ya Sohib kita nih dari tim kecot Bang Rijal ya. Yeah. Rijal Rizal cenggo, ya. Yeah. Dia aja cool oh, banget. Kan? Mm Heeh. -hmm. Oh, cenggo. Iya, Aceh. oh, timente, Ente. Tim timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, terbentuk itu dari waktu gua kelas 2 SMK. timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, timane, gua timane, timane, Eho, timane, ikut timane, ikut turnamen-turnamen Warnet juga pas waktu zaman APB PB dari PB keluarlah game pasti di zaman dari Garena itu LOL juga muncul Lol. ya LOL, Liga of Legend nah disitu gue langsung bikin tim lagi di Liga of Legend kebetulan waktu itu ada acara dari Garena datang ke Warnet gue ngadain turnamen nah disitu gue ikut lah Selama tiga kali season itu Alhamdulillah G4 Bisa dapetin juara dua sekali, juara tiga dua kali Nah, Dari G4 itu artinya adalah Guardian 4 Empat penjaga Empat penjaga, iya. yang satu nyerang Yang satu ya kayak apa ya, panglimanya makanya gitu Leadnya lead Iya, lead. ya, lead leader ya Kayaknya empat penjaga, Guardian 4 nah, Sekarang kita masuk ke Mobile Legends ya Hmm. Kalau Mobile Legend kita pakai squad PNS, tetap nama kita pakai G4. PNS tapi tuh. PNS. Ini agak sedikit plus-plus ini. Ya enggak apa Yo, i. PNS itu pasukan Naga Sange. Aduh. di situ. dong. Kalau udah lihat yang pasti dimasukin oh. down tower semua, sange. pokoknya Oh, mundur blast oke blast oke target rubuhin ini iya pokoknya bacot, sampai bacot, bacot. musuh pada bacet ya itu tujuan kita manas mana, -mana, -mana sih timur arah timur arah nah jadi disitulah pns g terbentuk dan lidernya gua gua gua sendiri ya, dan ada tujuh member lainnya yang sebutin sebutin Nickname apa orangnya? Nickname. Biar ya, ya. Padangnya itu penuh tuh jadi error oh. itu ya. <laughs> iya itu juga tak ente. <laughs> ya hyper dipegang sama Tama, nickname-nya Cikarinka. dipegang sama Ilham, nickname-nya Amsi. Tanker dipegang sama Fikri. Nama di nick game -nya Hit on Girl. Kalau saya bermain di set line bisa mm bisa fighter, bisa magi set line dan offline satu lagi dipegang sama obet di tema raja kodok. Cang korek cang raja kodok merokok juga kita cang. Nah terus nih tim kecot coba dong perkenalan ya, juga kita dari tim kecot kita kadang anggotanya kadang lima kadang 7, kadang kadang sepuluh kadang, kadang kadang saya tuh timnya kadang kadang coba tim inti kita tuh kadang yang paling gini banget lima orang paling dari saya sendiri nah, iya. saya biasanya pakai kalau nggak mage support untuk gerecok gerecokin musuh aja nah dari tim saya portnya tuh dipegang sama bang cenggo namanya siapa cenggo nickname-nya Queen Mario, kan main nama Karnas. anaknya. Iya, ya, <laughs> Queen, Queen, Queen Mario. Nah, kalau kita biasanya kornya itu Bang Cenggo. Iya, <laughs> iya, nah, tanya dia, kalau nggak salah dilihat global nomor satu dah. kalau nggak salah ya, <laughs> kalau nggak <laughs> salah ya, iya, benar tuh, kalau nggak salah berarti benar. Kadang pakai halcat, canggihnya dia tuh ulti buat kabur. Bu, bukan ya. main pokoknya, gue <laughs> jadi ya. ngeri strategi itu <laughs> <laughs> Nah, kalau tanknya kita tuh yeah. dipegang sama Bang Mudi. Pakai Nama nickname. Nickname-nya dia tuh Mudi. Yeah, dia biasa pakai kalau nggak Helios, apa Cang tuh yang itu Helios, Helios. Iya, Sawai yang mana? Dekat -dekat. Bukan, Hilda. Kan. Uranus. Uranus, iya. Yeah. Oh. Tapi tuh kita kalau demen banget tuh kalau Bang Cenggo udah pakai support ya, Canggih, bisa kipas-kipas Cang. Yeah. Siapa? Kipas-kipas apa Karmila. Iya Dia bisa kipas-kipas, oh, Gue juga bingung tadi, apanya kipas-kipas? Jurus itu ya? Mm -hmm. Jadi kita buat kasih kemarin aja nih mm -hmm. Waktu kita pertandingan sama anak G4S Asik G4S? Mm -hmm. Mana lagi S itu? <laughs> Ada baik NS PNS, Cang. PNS, oh, iya. ya. Itu ganti-ganti nama uh, ini aja. Ya kita akui, Cang. kemarin mah kita kalah 2-0. 2-0. Tapi kayaknya kendala jaringan deh, Cang. Ngaber, <laughs> ngaber. Ngaber, iya. Kalau menurut temen aneh, Cang. Kalau ngelayak-ngelayakanmu. Oh gitu. Iya. Jadi yeah. ini. Jadi ngaber gitu. tuh. Hmm. -mm. Terus aneh. Jaringan nggak benar. Tapi emang ngakui, Cang. Tim dia lebih, lebih oke okay sih emang, gitu. Cuma, iyalah. harusnya tuh kalau jaringan normal, cang, paling sebelas, sebelas, cang, cang, <laughs> <Kayak. laughs> cang, sih cang, cang, cang, cang, nih dari cang, nih cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, kan cang, cang, ya kan Tapi cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, cang, menurut gue ini cuma alibi doang dari tim keco, tia ya. biar kan, biar gak mau dibilang kalah tapi kan dia udah ampar ngapui ampar iya kan tadi oh, udah okay. ngapui, Cang tim PNS, iya. satu trip di atas iya, satu trip doang, Cang Wah, enggak enggak, lebih-lebih kok lebih? dua puluh, dua puluh si jauh, si jauh <laughs> itu namanya <wey, plecehan>, Cang belum belum lah itu fakta, Cang Emang mau dibikin ronda ketiga apa ini? hah? Enggak oh, Cang, jadi gini Cang, ya, kita no. sekarang mengulas yang kemarin Cang Itu dari kata tim aneh Cang, aku sama Cenggo Dia terpana Cang, sama cara ente main lancelot katanya Mana dia bilang, ah biasa aja gitu Cang Iya, karena tuh sebelas belas sama Hilda yang kemarin Cang Lain cerita Cang, lancelot ane skill satunya unlimited Cang Kalau ada minion, ma, ente diam-diam aja nontonin si A nih, setelah lima kalau Hilda Ente kan buat execute nyampah doang Terus untuk kedepannya buat PNS nih kan udah kemarin pertandingan sahabat persahabatan tuh udah jelas Di atas angin terus uh, kedepannya mau ada event lagi nih buat PNS Ini di luar dari lawan tim kecet atau gimana? di luar, ya di luar, ya kita rencananya tanggal tiga puluh ada turnamen online, terus tanggal sepuluh sebelas juga turnamen online, jadwal padat sebenarnya ini PNS. tiga p untuk yang tanggal 30? kalau itu dari apa ya? Kalo lupa nama yang ada ini dari IG. pokoknya ya. rata-rata info nya dari IG. udah ada jadwal, tiga puluh tampil, ya tampil. kemarin kita sempat tampil juga di turnamennya Evos Cup cuman harus gugur di babak ketiga gara-gara ya kesalahan kecil yang bisa menjadi malapetaka sekecil apa cang di, di posisi mana itu masih jauh sih soal oh, peserta pesertanya ada dua ribuan makanya wow. sampai enam babak kalau nggak salah babak satu menang babak dua menang babak tiga kalah habis itu ada babak empat babak 5 semifinal baru masuk ke grand final ngucang oh, Tim lagi ngasah skill cang. Tim Panen buat supporter yang mau ngedukung PNS bisa kasih liat. hashtag Hashtag Ya PNS G4 Win. G4 Win. Game 4 Win. Astag. Jangan lupa soai pindih G4 Win. win. Hmm. Hashtag, #ya. Kalau mau banyak-banyak di seluruh sosial media. Kalau mau kepo-kepoin langsung aja ke ig gua. Ig boleh. Rijalwana. Rijalwana. Hmm, Kalau tim kecoh rencananya gimana ini aduh. Gitu -gitu ya rencana bahaya. kita sih, buat saat ini masih plat-plat aja, Cang <laughs> datar ya? <laughs> datar, iya ya kita, terutama, iya masih, namanya masih tahap belajar, Cang, kita akui Cang, kita mau jujur iya kita akui, mm -hmm. kita dari masih tahap masih tahap nol, karena kita juga dibentuk tuh dasarnya dulu dari Gojek asik, Cang Gojek ya, dulu, gojek asik. iya, yeah. jadi yeah. temen teman yeah. Gojek Nah, itu juga dulu termasuk ente, kan? Cang, iya, Balmuna ente nomor satu. Cang, anaknya akuin, di, di iya, anaknya akuin. Makanya, nih mm -hmm. ngerasa gimana gitu semenjak ente pensiun dari Balun iya. jadi, jadi aneh ganti, silvana. Oh, gitu, tikus gas, tikus darat, Tikus darat, iya, tikus darat iya, tikus <laughs> <laughs> <Tikus darat. laughs> <Tikus darat. laughs> aneh sebenarnya rindu banget cang sama geprekan Balmu iya, ente cang hahaha iya, iya, udah iya. geprek sekarang iya. lagi fokus ini dulu nih cang, oh, cang. ngasah Silvana dulu oh gitu ya kan kalau silpana udah 1000 match baru kita ikut dah kemarin aneh juga dikeluarin cang sama PNS oh gitu iya. oh gitu aja, cang gara-gara ngeaktif cang mm -mm. gimana tuh klarifikasinya nih iya. dari PNS nih sambung nih sambung, sambung baterai lemah kak ya, loh omit gitu harusnya pake plus, bisa gua bisa ap -gawanya, ap -gawanya tuh mana ya? <guluh> <guluh> <ap> <guluh> bisa ada <ap> gua <guluh> eh, nah. eh, ini, ini apa -apa mana? Itu klarifikasi itu ya? live live -jang.